cepat. Ha, ah, ceritulah. <laughs> Pintar ya? Ah, bunyi seburuk rupa. <laughs> ah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy ITK.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 Oke okay, cuy seperti biasa kita akan melanjutkan lagi atau melihat ya melihat video-video uh, yang teman-teman tag nama saya di TikTok cuy ya untuk yang di Facebook mungkin videonya masih sedikit lagi cuy ya masih sedikit gitu ya jadi kalau korang ingin memberikan video-video yang menarik yang ada di Facebook korang bisa follow grup yang saya buat ya grup ini saya buat beberapa hari yang lalu cuy seperti ini ya ini uh, pengikutnya masih segini cuy jadi korang ya, jangan lupa follow cuy ya. Jadi ada juga video-video yang bisa dipublikasikan di tiktok Ada juga yang bisa dipublikasikan di facebook gitu ya Dan yang terpenting sih ada juga teman kita yang nggak main tiktok gitu ya Jadi bisa memberikan video-video yang ada di facebook gitu ya Kalau facebook ya mungkin semua gitu ya Semua orang main gitu ya Jadi saya membuat grup ini tuh Untuk teman-teman kita yang nggak main tiktok coy ya Oke sebelum kita lanjut Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Nah, kalau nggak suka dislike aja cuy ya oke langsung aja kita ke video yang pertama oke okay, video yang pertama cuy di konten ngakak plus kali ini tuh memang kebanyakan yang saya ambil ya yang saya ambil itu memang yang bertemakan bulan Ramadan cuy ya oke okay, video yang pertama oke okay. <tuh -tuh> <tuh -tuh> Bocil, bocil, uh, ini kayaknya motor legend yang dipakai cuy Makanya uh, starter kakinya tuh keras banget gitu ya Kita ulang lagi cuy Bocil kah? <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay. next Mas saya mau pesan cumi saus tiram, kamu apa ya? Tak jadi, Topok. berapa totalnya, Mas? Jadi, tiga puluh lima Tidak punya uang, beli tiket, nah, gajah, Mas, topiknya gak jadi. Oh. Mas, saya mau pesen cumi saus tiram. <laughs> Sakit hati, wanitanya. Saya pikir tadi laki-laki yang mau membayar gitu ya. Ternyata yang dipesan perempuan itu gak jadi gitu ya. Kurang dengar baik-baik ya. Ini videonya singkat, jadi mungkin. Agak susah untuk dipahami Mas saya mau pesen cumi saus tiram Kamu apa yeah. ya? Tidak Jadi berapa Gatoh. totalnya mas? Jadi 30 35 Aku ya, gak punya uang oh, tenang aja, saya. Mas, kopokinya gak jadi ah. mas... <laughs> Parah banget <laughs> Ini kayak laki-laki kayak apa ya Mengutarakan isi hati yang sebenarnya gitu ya nggak ada gengsi sama sekali gitu ya nggak ada perasaan sama sekali untuk uh, pasangannya pacarnya cuy oke okay, next oh mati katu Allah wah oke okay, sebelum saya lanjut cuy ya uh, kebanyakan ya yang saya react, yang berbau yang kayak seperti ini cuy ya sholat banyak Teman-teman yang mengatakan gak usah dipublikasikan gitu ya. Itu kayak menghina, apa ya, menghina sholat gitu ya. Padahal kalau uh, saya sendiri ya, saya pribadi gitu ya. Enggak sih ya, enggak gitu ya. Lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya. Sebenarnya begini yang dibuat video seperti ini tuh realita gitu ya. Realita yang terjadi. Jadi mereka ingin tahu bagaimana solusinya gitu ya. Solusi. Dia pengen tahu solusinya seperti apa. Kalau kejadian seperti ini dalam uh, melaksanakan sholat gitu ya. Jangan jangan berpikir inilah cuy. Jadi kalau video ini nggak uh, masuk akal buat korang. Korang jangan tiru. Video yang berbau sholat seperti ini dan nggak cocok buat korang. Jangan ditiru. Sekali lagi ya. Jangan ditiru. Oke. Okay? Jadi ada apa? Oh, binatang. Oh, amat ketakut. Oke, okay, kita ulang dulu sih. Tiba-tiba hewan itu ada di sejadah gitu. <laughs> Jadi <laughs> Tahu dosa ya, jadi posisi imamnya tuh mengarap ke sini daripada dia lurus terus digigit. Nah, ini ya jadi pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaan, kita harus lurus je ya, sujud lurus atau kita menghindari gitu ya. Kita pengen tahu solusinya seperti apa gitu ya, bukan bukan semata-mata mempermainkan. Enggak, enggak, itu menurut saya sih. Uh -huh. Oh oke, oke, oke, oke, jadi uh, Soalat gitu tuh enggak khusu tadi, cuy ya, enggak khusus. Oke, okay, next, oh, amatik, <laughs> <Yeah>. <laughs> oh amatik, <katu. laughs> Dia emosi Emosi mungkin <laughs> Mungkin dari tadi gitu oke, oke, oke, nyala oke, oke, Oke okay, kita ulang lagi ya <laughs> Lucu sih oh, Ada-ada <laughs> <Yeah. laughs> oh, aja ya yang bikin tertawa gitu <laughs> Oke okay, next abis sholat ini cuy <laughs> <laughs> ini, <laughs> ini kesannya kayak dia cuman menyebrang gitu. Kalau anak-anak bermain kan seperti itu, dia manjat ke sini, dia turun di sebelah gitu. Seperti ini cuy kita ulang lagi dulu ya. <laughs> Dia menjat agak susah gitu Agak susah Pas sampai di atas <laughs> Kok bisa momen-momen seperti ini ditangkap oleh kamera gitu ya Saya gak paham gitu Kok mereka kayak ada feeling gini bakal terjadi hal yang uh, Kelakar gitu ya Aduh, saya akui kameramennya sih. Oke, okay, next apa ini? Ngakak lihat mbaknya Dia yang salah Dia yang besar tawanya Oke okay. nggak, nggak, Marhaban tiba nggak, tiba Ramadhan tiba hmm? <laughs> Orang ramai siapa? Dia marah banjiwa. Orang, assalamualaikum. Selamat punya. <laughs> gua berperasaan cuy. Saya pikir ini ya normal aja gitu. Ternyata marahan. Oh iya ramai. <laughs> Ternyata Ramadan tiba cuy. Oh ini ini ini. Ini pernah terjadi juga di Indonesia. Ini video dari Malaysia kan? Ini pernah terjadi di Mal uh, Indonesia juga waktu Iis Dahlia menyanyikan ini cuy ya, penyanyi dangdut yang ternama juga di apa di Indonesia menyanyi seperti ini cuy. Ini videonya udah lama sih sebenarnya cuy ya, waktu Is Dahlia gitu ya. Dia menyanyikan dia menyanyikan lagu seperti ini juga apa marhaban tiba marhaban tiba padahal ya yang sebenarnya itu Ramadan tiba gitu ya tapi Isdahlia itu sedang nyanyi gitu ya nyanyi nyanyi di atas panggung cuy kalau ini mungkin tapi ini kayaknya sih nggak ini ya nggak nggak disengaja sih nggak disengaja sih maklumin aja gitu ya kita ulang lagi sih. Dia enggak perasan, gitu ya? Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadhan tiba. Eh, dan live? Acara live pula. Okey. Nua, Nanti. Okey, okey. Tak boleh datanglah. <laughs> Dia, COVID -19. Orang, Ramadhan tiba. Dia, Ramadhan tiba. Orang, right. Assalamualaikum. Selamat <laughs> pagi. ngakak sih yang ngakak. Ini uh, pembawa acara ini kayaknya hostnya ini memang terlupa cuy. Dia terlupa bukan disengaja sih menurut saya. Enggak disengaja, gitu ya. Acara live loh. Oke next. Nama denny ya. Oh ini lagi nih. Macam mana bunyi Daniel punya macam kambing, ternak kambing. Berjiran dengar bunyi Daniel macam mana? Cepat. Daniel test vokal ya. Macam mana Daniel bunyi bunyi? Cepat. Ha, <tuk> <Aa>, sedihlah. <cincelah. tuk> Pintar ya? bunyi seburuk rupa. <tuk> Cakap apa-apa di las itu cuy bunyi seburuk rupa. Nama Daniel, Daniel, Daniel. Macam mana bunyi? Daniel bunyi macam mana? Bagi orang dengar bunyi Daniel macam mana? Cepat. Macam mana Daniel bunyi bunyi? Cepat. Ah, macam tu lah. Ah, bunyi seburuk rupa. Astagfirullahaladzim. <laughs> Saya nggak nyangka endingnya seperti itu ya. Di last itu seperti itu ya. <laughs> lucu ini lucu cuy. Dia cuma berkomunikasi dengan hewan ya. Kambing seperti ini hewan peliharaannya gitu ya. Tapi lucu gitu ya. <laughs> Oke <Okay>, next. <laughs> oh Ah oh, salat lagi. Tunggu-tunggu, hmm? ini kenapa ya? Kok gue bling gitu ya? Ada apa kalau dilihat dari gambar? Ada yang sujud ya? Ada yang sujud ini kayaknya salat Id ya? Ini ada yang sujud ya? Di sebelah sini ada yang sujud. Di sebelah sana itu masih berdiri gitu ya, nggak ngerti gue sih. Maksudnya seperti apa ya? Coba kita kita ulang lagi lah, ya. Kita ulang lagi. Oh, amatikatu. Nah ini dia sujud nih bangun. Oh, oh mati Gimana ya? Gue gak paham di situ ya. Kenapa ya? Coba kita lihat komentar sih. Oke, di sini ada yang berkomentar salat id ya, salat idul fitri jadi salat duha gitu ya. Gue nggak paham gitu ya. Koneksi terputus. <laughs> <laughs> ya, kalau kita ibaratkan ya, ini seakan-akan Koneksinya terputus gitu ya, antara imam dengan makmum gitu ya Saya tapi saya gak paham gitu ya Kita ulang lagi sekali lagi sih ya Kita ulang lagi Maksudnya gimana Mewah, oh, Nah ini ada yang berdiri cuy Ini duduk Yang satu sujud Oh Makanya ada yang berkomentar tadi itu koneksi terputus gitu ya tapi korang bisa komentar lah cuy ya saya baru menemukan hal yang seperti ini cuy, saya baru menemukan hal seperti ini, kenapa beda gitu ya, ada yang masih berdiri, ada yang atau yang berdiri tuh datang terlambat korang bisa bantu komentar ya, bantu jawab cuy ya, kita sama-sama membantu untuk menjawab hal-hal yang aneh seperti ini hal-hal yang pelih seperti ini cuy oke okay, next Okay, <laughs> si kambing lagi cik <laughs> Okay Aiman <laughs> Aiman, Aiman. Aiman Itu Dawai Aiman, itu Dawai Aiman Itu Dawai Aiman Bukan rumput Astaga Muka punya feeling Makan Itu Dawai maksudnya apa ya Itu tali talikah uh, Kabel Kabel atau gimana sih Tapi Dia sebutnya Dawai Dawai Serius ah, itu hijau tapi hijau dawai bukan hijau rumput. Mak kau dulu aja apa makan yang hijau-hijau. Betul tu makan hijau-hijau. Eh tapi tu dawai. Astagfirullahalazim. Aiman. Aiman, itu dawai Aiman, itu dawai. Aiman, itu dawai Aiman bukan rumput. Astaga, kau punya feeling makan dawai. Serius ah, itu hijau tapi hijau dawai bukan hijau rumput. Mak kau dulu aja apa makan yang hijau-hijau. Betul tu makan hijau-hijau. Eh tapi tu dawai. Astagfirullahalazim ini konten yang menurut saya langka sih ya langka banget konten seperti ini sih. berkomunikasi dengan hewan peliharaan dan itu lucu itu kelakar gitu ya namanya juga beda-beda Aiman, Aiman Sitolol Aiman, tadi ada namanya Daniel waduh ini keren banget sih Mer bi mereka bisa buat ini sebagai konten dan kontennya itu enggak meresahkan orang lain tapi jadi hiburan buat kita gitu ya semua orang gitu ya cuman saya tahu tau maksudnya dawa itu apa ya tapi kalau saya lihat itu kayak kawat, ya kawat. Gak tahu di Malaysia cakepnya apa. Oke, okay, next. Oke, okay, ini kayaknya challenge, coy ya. Di sini ada lemon challenge. Kecut banget. <laughs> Langsung bubar. Hey. Bagai, bagai. Eh? Bagai, bagai. Eh dia ngomong apa pajai pajai Ini video dari mana sih Tapi dia pakai logat ini ya Kayak indreka gitu Bugis gitu ya Pajai Pajai pajai apa Logat apa itu Kita ulang lagi dari sini Kita denger dia cakap apa ya Pajai pajai Pajai Bajai, bajai, bajai, bajai, bajai, bajai, bajai Tapi kalau di kampung saya, kalau cakap bajai, bajai, bajai itu kayak berhenti, berhenti gitu ya Tapi ini kayaknya beda sih, bajai, bajai itu maksudnya apa gitu ya Oke, okay, next Uh, okay. oh, budak nih, Oke okay. Ya saya tidak mau cakap ini budak gimana cuy, tapi kurang lihat sendiri lah ya, kita tengok dari awal <laughs> Aduh ini video dari mana ya kali? Kayaknya sih di Thailand sih ya Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Next. Apa nih Wih, saldonya, cuy. berapa Uy. Ah, ini. Beneran, kayaknya editan sih, cuy. Ah. <laughs> Bangke, ternyata itu peti ais kulkas, cuy! Tapi di awal itu, aduh, keren sih, stikernya. Astaghfirullah, gue kena tipu, cuy. Sumpah, gue kena tipu. Nangis <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke, <Okay. laughs> oke, okay, next. Ayo, udah raja ya? Apa ini? Ini kipasnya rusak ini, cuy. Udah panas. <laughs> oh tuh muka udah emosi ya buka, muka udah emosi ditampol Satu pelajaran yang saya dapat dari video ini cuy ya Satu pelajaran yang cukup uh, masuk akal gitu ya Kita harus menjaga emosi di saat <laughs> Kita harus jaga emosi di saat bulan ramadan cuy Itu pesan yang penting untuk video ini cuy ya Itu penting banget untuk video ini <laughs> Oke okay, next Mau apa tuh? Allahu Oke. Okay. Ya. Saya nggak mau banyak komen kalau suara seperti ini, cuy. Cuman saya bertanya, apakah salat seperti ini yang cepat gitu ya? Bacanya cepat itu Sah apa enggak gitu ya Karena kita sebagai makmun ya Kita harus mengikuti imam gitu ya Kalau imamnya seperti ini Kita harus Enggak mengikuti atau gimana gitu ya orang yang sudah paham Masalah agama tolong Komentar di bawah jelaskan gitu ya Saya enggak paham sih seperti ini Setahu saya ya, ya Selama saya ada ada ada imam yang cepat Tapi bacaannya itu Pasif gitu ya Ini saya enggak terlalu dengar. Memang ya memang. Al-Fatihahnya itu sampai akhir. Tapi di sini saya nggak kayak apa ya. Enggak dengar dengar yang benar-benar pasif gitu ya. Korang bantu jawab lah cuy ya. Untuk video ini. Oke okay, cuy itulah tadi beberapa video... Uh... TikTok yang teman-teman kirimkan ke saya ya Yang kita yakini ya, dari TikTok langsung cuy ya Dan ada beberapa video yang mungkin saya skip ya Ada beberapa video yang saya skip Karena memang gak pantas untuk uh, Masuk di kategori uh, Konten ngakak plus Spesial Ramadan kali ini cuy ya Yang mana video-video yang mungkin gak Apa ya gak nggak pantas lah ya nggak pantas lah Jadi saya skip itu cuy ya Oke sekali lagi Kalau korang ingin memberikan video-video yang menarik Yang ada di Facebook Korang bisa follow ya Follow grup yang saya buat Namanya Ngakak Plus gitu ya Korang cari saja di pencarian di Facebook Ngakak Plus Seperti ini cuy ya Jadi kalau korang tidak main TikTok Bisa kirim video di grup ini aja cuy dan oke okay, mungkin itu aja cuy, sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang mengirimkan saya video-video seperti ini ya. Video-video yang menghibur seperti ini. Kalau kalian suka silahkan di like, bantu di like cuy ya. Dan kalau kurang ada masa sedikit aja silahkan komentar di video ini cuy. Oke okay, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.